Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ya sihat semua sihat. Sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Okey. Ni hari kedua selepas Facebook down. <laughs> Rasa Facebook down dah banyak kali dah apa? Banyak kali yang saya ingat. Ada sekali tu B, ya lah. Hampir terlupa. Tapi bila tahun ni jadi, semua dekat kelabah gila tak tahu nak pisalah. Bila social media down ni, semua kat gelabah Macam-macam gelabah Orang tanya, oi, okey dah, okey dah, macam mana kan So, basically, Yasin buat video ni Sebab, manakah semua orang bakat dapat, dapat Dan Yasin pun nak buat jugalah daripada Side point of view, Yasin lah Okay, first, kita kena tahu Facebook, kita semua tahu lah Facebook ni, dia pegang tiga benda lah Eh, Facebook tu, dia dah pegang dua benda Iaitu IG dan WhatsApp, under dia So, satu jatuh, semua jatuh lah okay, first, itu. Kedua, Facebook bukanlah satu-satunya satu-satunya platform yang satu-satunya platform yang ada dalam dunia digital. Ada banyak lagi. Ada TikTok, ada YouTube, ada bagi LinkedIn, ada bagi uh, apa lagi? Ah, uh, MySpace tak ada, Facebook tak ada. Apa lagi yang ada? Uh, Snapchat. Apa lagi selalu guna? Maksudnya uh, Clubhouse. Discord. Banyak lagi, banyak lagi sebenarnya kat luar sana banyak lagi uh, Platform sosial media untuk kita marketingkan bisnes kita Why kita, eh telegram satu lagi Why kita macam apa kita fokus untuk satu je. So, dia jadi okey untuk perspektif, point of view business, dia akan rasa oh mati dah Facebook down, aku dah baru bayar ABS aku baru top up prepaid dekat dalam tu dan macam-macam semua-semua kira ada orang pun patah orang kira nak cakap don't put x in don't put all x in one bas basket. <laughs> gitu. So, kita jangan buat gitu. Banyakkan channel tu basically yang paling common lah yang apa yang boleh cakap. Banyakkan channel lah, banyakkan platform, banyakkan medium untuk orang kenal kita. Kedua, kena ada website kita sendiri lah. Nah, sebab apa yang kita kena ada website? Sebab, katakanlah, katakanlah ni cerita benar yang katakanlah lah. Facebook semua down, Youtube semua down, apa semua down. Kat mana lagi orang nak cerita? Haa, nah, selain daripada uh, website kita sini lah. Contohnya macam Yasin www.yassinamrun.com www.yassinamrun.com Itu pun hmm. boleh juga. So, kalau nak buat website InsyaAllah ada, ada banyak tutorial kat luar sana kat YouTube. Yasin sendiri pun tak keti buat website Dan tengok tutorial YouTube Yassin boleh buat. So, kalau nak beli website, boleh tengok link kat bawah ni kat description bawah. Kedua kedua ni website. Ketiga, ok Haa, dia dari, kalau dari segi apa, dari segi kumagama ada orang kata o oh, bagailah Facebook ni down panggil bah ada masa kita nak apa kita nak ber, beribadah kepada Allah Subhanahu Allah itu bagailah so itu bersatu juga apa apa yang senapak bagusnya apabila kita down apabila kita apa apabila Facebook dah social media down orang tu ada gelabah so kat situ Yasin mungkin Yasin sebab tak terasa sangat sebab mesti tidur tapi bila bangkit baru tahu Buat, buat Facebook down tapi kalau pikir balik kalau pikir lama kalau kata lagi down lama mesti kita pikir aku dah buat Facebook kat sana aku buat run FBS lepas tu contact-contact aku semua kat Facebook kalau dari segi tu akan pikir kita ni dah tak boleh lari lah dengan Facebook lah so kat situ yang yang bagi saya merisaukan lah merisaukan sebagai seorang manusia sebab Facebook dia adalah satu platform social media saya Dia adalah satu sistem So, kalau kita terlalu meletakkan diri kita Kebergantungan kita kepada satu-satu sistem ni, Dia membuatkan kita rasa uh, Macam kalau tak ada benda tu, dah susah So, kat sini dah jadi macam uh, apa? Benda tu Saya tak tahu nak kata term Apa yang sesuai, tapi Tak bagus untuk kehidupan kita Yang di dunia sebenar ni uh. And, satu isu puasan Mark Zubat, dia ada cakap, ada uh, ayat dia, apa boleh tengok, isteri tak ingat, banyak banyak, tapi ayat dia, dia macam, dia macam ada dua makna, satu dia kata, saya minta maaf, saya tahu, kamu semua, uh, you are through a lot of trouble, something like that, And we hoping you get back, tak ingatlah, apa, tengoklah ayat dia kat bawah ni, tapi, kalau poin yang pertama, dia macam minta maaf, kedua, kita faham ni, yang kedua, dia nampak macam, dia nak menganjing kita, Bila kita tak ada Facebook Semua gelagubah Semua bisnes owner Semua orang Tak bisnes owner pun Semua orang student ke Cikgu ke Semua dah peningkat lah Macam mana nak contact Macam mana nak whatsapp orang Macam mana nak tengok IG ni Macam mana nak tengok reels, Semua dah jadi hilang akal So bayangkan ah, ni Kita masuk sudut Dari segi zaman sikit Bayangkan Bayangkan kalau Benda ni terjadi pada Betul-betul waktu akhir zaman Macam mana Kalau keperengganan kita terlalu sangat dengan sosial media. Tak kisahlah kau buka Facebook pun TikTok lah, YouTube lah. Macam mana dengan kita punya live? Macam mana dengan wawancara apa? Macam mana orang yang berdekatan, berdekatan dengan kita? Adakah dengan orang jauh smooth even dengan orang jauh smooth? Adakah kita akan putih macam tu je kalau tak ada social media ni? So kena think back belih, fikir balik sejauh mana relationship kita dengan orang ataupun relasi kita dengan Dibas tu sendiri Eh, sorry, berkata Dibas Dengan platform tu sendiri Sebenarnya, yang paling betul adalah Relasi kita dengan Orang B wife kita Dengan pasangan kita Dengan anak-anak kita Dengan bapak-bapak kita Dengan kawan-kawan kita Yang betul, bukan dengan Satu platform ni You get what I mean? Haa, nah, macam itulah So, renung-renungkan dan dan ingat, jangan letak semua konteks kita dalam satu platform Ambil itibar, itibar. Ambil itibar lah dengan apa yang berlaku kat Facebook Bawa-bawa ni Dan Supaya kita pick up lah In other way Dan buat website Hei, oh, berapa kali nak suruh buat website Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeah.